Lah eh Lah eh huh? Kok motor gua kayak nggak enak gini sih Kenapa ya Hmm Kayaknya Bandepannya kempes deh Aduh Ada-ada aja nih Kalau gini ceritanya sih Kepaksa harus cari tukang tambal ban Aduh Udah seharian Kok gak ada yang lewat aja nih Kenapa ya Apa gara-gara ini jalan buntu ya Ah Gak mungkin Akhirnya nemu juga Bang turang tambal ban ya tambal gigi ya iyalah tambal ban dih nanya doang malah sewot ya bercanda bro, bro. gitu doang kok kena mental ngomong-ngomong motor lu kenapa? oh iya ini loh bang ban depan motor gua kempes bisa isi angin gak Oalah, oh gampang itu mah Nah, udah beres Wah, mantap bang, makasih ya Ngomong-ngomong, tuban belakang mau diganti gak? Huh? Hah, ngapain diganti? Itu bannya udah gundul halah, Ban gundul doang Yang penting mah masih bisa jalan Tapi kalau gundul gitu Ntar licin loh Ntar jatuh Gak bakalan Orang gua nyetirnya pelan Udah Ganti aja Bannya udah gundul banget tuh Ntar dia marah loh What? Lah Kok marah Maksudnya, waduh!